Hello, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Nah di video kali ini aku mau ajak kamu untuk memahami arti knowledge atau pengetahuan ya di sini. Pengetahuan dalam proses pembentukan kebiasaan. Oke, yuk kita lanjut. Nah jadi. Di sini aku ngambil dari tiga definisi seperti biasa dari kamus yang nanti bakal aku lengkapin lagi dengan apa yang aku tahu ya. Biar kita di sini punya pemahaman yang sama dulu. Jadi pada dasarnya knowledge atau pengetahuan adalah information, understanding or skill that you get from experience or education. Jadi ada informasi, pemahaman atau atau keahlian yang kamu dapat dari pengalaman, pengalaman langsung atau pendidikan. Oke, okay. terus dari Psychology Today, knowledge refers to awareness of familiarity with various objects, events, ideas, or ways of doing things. Jadi di sini knowledge mengacu pada kesadaran kita tentang kayak kita tuh tahu gitu loh, kita tuh familiar, kita tuh terbiasa dengan objek-objek tertentu, dengan event tertentu, dengan ide tertentu, atau cara kita melakukan sesuatu. Sedangkan dari Cambridge, understanding of or information about a subject that you get by experience or study Either known by one person or by people generally Jadi di sini pemahaman terhadap informasi tentang satu atau beberapa subjek Sebuah subjek yang kamu dapat dari pengalaman atau belajar either no, Entah itu diketahui oleh satu orang atau orang banyak Pada akhirnya kalau aku lihat Si pengetahuan ini Pengetahuan ini adalah Yang ini Informasi gitu ya Understanding Atau pemahaman Dan kemampuan Yang kamu yang sudah kamu tahu dari pengalaman, pengalaman hidup, atau pelajaran yang didapat. Jadi, poinnya pengetahuan adalah informasi, pemahaman, dan kemampuan yang sudah kamu tahu dari pengalaman hidup atau pelajaran yang didapat. Pada dasarnya, kalau aku lihat, pengetahuan ini lebih kayak kepingan-kepingan puzzle gitu loh. Oke, yuk kita coba lihat analoginya. Di sini, jadi kalau misalnya kita lihat kebiasaan, contoh kebiasaannya misalnya makan duren gitu ya. Kebiasaannya sama dengan makan durian Nah, maka pengetahuan di sini Pengetahuan di sini adalah Informasi Pemahaman Dan Apa tadi? Aku lupa Coba cek Pemahaman dan oh Dan kemampuan kamu gitu loh. Kemampuan yang bilang kalau kalau kamu terbiasa makan durian gitu. Kemampuan di sini dalam artian kita tahu biji durian itu gede gitu loh. Maka biji duriannya nggak boleh dimakan gitu. Sebelum kita mampu makan durian, kita bakal belajar dulu. Ada informasi bahwa durian itu apa gitu loh. Definisi durian itu apa. Misalnya, enak. Uh, apa namanya? Lumer di mulut. gitu ya. Terus misalnya oh di sini ada ada dua informasi, guys. Biasanya di sini ada info yang menyenangkan dan menyebalkan gitu. Nih, ini bahasa aku aja ya, ini bahasa aku. Terus kalau menyebalkannya kulitnya tajam. Gitu kan? Bijinya gede, Kalau makan, kalau dimakan banyak-banyak bisa mabuk, misalnya. Gitu terus yang menyenangkannya orang rumah suka. Terus ada rasa yang Bikin kamu ketagihan Ketagihan Dan hal lainnya gitulah. Yang nanti si informasi-informasi ini tuh Membentuk belief kamu Atau Keyakinan yang kamu anggap benar tentang durian gitu loh. Bentar, kita ganti warnanya ya. Nah, dari dari informasi-informasi ini membentuk belief atau keyakinan kamu tentang durian. Gitu. Biasanya semakin banyak yang menyenangkan Maka makan e, Sebelum makan adalah dideketin dulu gitu loh Duriannya deketin Dan semakin banyak yang menyebalkan Jauhin Udah sejauh ini peran pengetahuan itu Jadi dari informasi ini Nanti membentuk belief Keyakinan kamu tentang durian apa Dan belief ini personal ya Personal dan unik Unik Gimana sih nulis unik teh? unik Unique ya Unik Jadi Kamu Bakal Beda sama orang Kalau kamu suka Mungkin alasannya ada yang sama Ada yang beda Tapi yang jelas Si belief ini Bener-bener Subjektif Jadi pada akhirnya belief ini hanya kamu yang menganggap benar Kalau misalnya kamu nggak suka durian Maka kamu bakal si belief ini ngasih tahu alasan-alasan Or informasi-informasi yang kamu punya tentang durian Sampai kamu nggak mau makan Kalau misalnya belief ini bilang Eh kalau misalnya kamu suka durian Maka belief ini bakal ngeluarin informasi-informasi yang Bikin kamu mau makan durian Oke bisa dipahami sampai sini Coba apa yang kamu pelajari dari video ini dan tulis di komentar Thank you guys for watching Dan langsung aja subscribe Terus nyalain notifikasinya biar kamu gak ketinggalan update video selanjutnya